ada kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita dengerin firman Tuhan yuk. selamat pagi adik-adik selamat hari minggu apa kabarnya nih adik-adik hari ini karena dia harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat ya selamat pagi Noel, udah mandi belum nih Noel udah kan pasti hebat halo siapa lagi tuh ya Toby. halo Toby. apa kabarnya nih Sehat pasti ya, ada Jesse juga, ada Mika, ada Xavier, ada Nathan, ada Juno, hai Juno, ada juga Ebi, hai Ebi, ada Beatrice, ada Davina, ada Salvi, ada Brenda, wih keren, udah duduk rapih ya. Ada Fanny, ada Mia Mori, ada Jenna, ada Karin, dan juga ada Cecil nih, nah adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Tapi sebelum itu kita mau buka bahan bacaan Alkitab kita dulu ya Kita siapkan dulu Dari Hosea pasal yang ke satu Ayat 1 sampai 9 Ayo Hosea perjanjian lama apa perjanjian baru? Perjanjian baru? Ah bukan perjanjian lama benar Hosea 1, ayat 1-9. Udah ketemu ya adik-adik ya? Kalau udah ketemu, taruh dulu Alkitabnya. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu hari ini. Tuhan boleh membangunkan kami di pagi hari ini untuk kami bisa beribadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan akhirnya Tuhan yang boleh menjaga kami dan memimpin kami untuk bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin nah adik-adik ambil alkitab yang tadi sudah disiapkan ya Hosea 1 ayat 1-9 yang begini bunyinya Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Wasea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uziah, Yotam, Ahas, dan Niskiah, Raja-Raja Yehuda. Dan pada zaman Yerobeam, Bin Yoas, Raja Israel. Keluarga Wasea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Wasea.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 dan aku ini bukanlah Allahmu Demikian pembacaan Alkitab Nah demikian pembacaan firman Tuhan ya adik-adik Nah adik-adik dahulu wilayah Israel terbagi menjadi dua bagian Israel Utara dan Israel Selatan adik-adik Lalu ada seorang nabi nih namanya Bapak Hosea adik-adik Adik-adik ada yang pernah dengar nggak nama Bapak Hosea? Atau pernah dengar nggak cerita tentang Bapak Hosea? bukan kakak pelayan PT Kak Hosea ya, beda beda. Namanya sama tapi beda cerita. Kalau yang tadi sesuai bacaan kita tentang Bapak Hosea adik-adik. Nah, Bapak Hosea ini pada saat itu berada di wilayah Israel Utara adik-adik. Bapak Hosea ini menikah dengan seorang perempuan tapi perempuannya ini perempuan Sunda adik-adik. Perempuan yang eh, Sundal itu perempuan yang tidak baik adik-adik. Namanya Ibu Gomer Tadi kalau kita lihat di bacaan Alkitab kita Ada namanya Ibu Gomer Nah adik-adik Tapi kenapa ya Kok Bapak Hosea tetap mau menikah sama Ibu Gomer Itu karena Tuhan Allah adik-adik yang menyuruh Bapak Hosea untuk melakukan hal itu Dan Bapak Hosea pun taat dan setia adik-adik Dengan perintah Allah Dalam perkawinan itu adik-adik Bapak Hosea dan Ibu Gomer dikaruniai oleh Allah tiga orang anak adik-adik ini ada gambarnya adik-adik karena dia gambarnya ini yang pertama itu ada laki-laki adik-adik yang pertama yang pakai uh, tutup peci hampir mirip kayak topi gitu adik-adik di rambutnya itu namanya Yizril anak pertama namanya Yizril lalu yang kedua anak perempuan adik-adik yang di tengah Namanya Loruhama Lalu yang paling kecil nih adik-adik Yang paling kecil namanya Loami Nah adik-adik ternyata Masing-masing nama anak Bapak Hosea ini Punya arti adik-adik Artinya apa ya kak? Kalau tadi kita baca ya adik-adik Sesuai bacaan Alkitab kita Arti dari yang anak pertama tadi Israel Israel itu artinya Allah menabur atau menyebar. Di sini, tapi artinya buruk adik-adik. Sebagai ancaman bahwa Tuhan akan menghukum Israel dengan mencerai-beraikan bangsa Israel adik-adik. Lalu anak yang kedua adik-adik. Ada tadi siapa kan? Dia bilang. Loruhama, anak perempuan adik-adik satu-satunya. Artinya, arti nama Loruhama tidak ada belas kasihan artinya tuh tidak akan mendapat belas kasihan Tuhan adik-adik. Lalu yang tadi yang ketiga siapa? Yang paling kecil? Namanya Lo Loami. Loami ini arti namanya itu bukan umatku. Itu artinya tidak akan diakui lagi oleh Tuhan adik-adik. Lah, kok bisa ya kak nama anak-anak Bapak Hosea sama Ibu Gomer tadi artinya nggak baik semua. Padahal kan orang tua harusnya Pengen kasih nama ke anak-anaknya yang baik-baik ya, artinya ya, karena pasti kan ada harapan dibalik nama-nama anak-anaknya adik-adik. Ternyata, nama-nama tersebut adik-adik dipilihkan oleh Allah sebagai peringatan bagi bangsa Israel, bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel, karena tidak setia adik-adik kepada Tuhan. Kenapa ya bangsa Israel nggak setia sama Tuhan? Ada yang tahu? Minggu lalu nih kita belajar nih. Bangsa Israel itu bangsa yang nakal adik-adik. nggak -adik. setia sama Tuhan. Kenapa? Karena, ini apa nih gambarnya? Karena dia ada gambar. Karena bangsa Israel lebih memilih untuk menyembah patung. Patung emas buatan tangan manusia. Yang biasa disebut berhala adik-adik ada yang bentuknya manusia, ada yang bentuknya binatang adik-adik. Bahkan pemimpin kerajaan pada saat itu ikut menyembah patung berhala adik-adik. Maka dari itu Tuhan enggak suka adik-adik. Padahal nih Tuhan itu selalu setia, menjaga, memelihara, memberkati kehidupan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel malah Bukan menyembah Allah, tapi menyembah patung berhala tadi adik-adik. Nah, dari situ makanya Tuhan Allah mengutus Nabi Hosea atau Bapak Hosea tadi, itu melalui kehidupan keluarganya adik-adik. Punya tiga anak yang tadi nama artinya itu yang tidak baik, karena Tuhan Allah ingin menegur bangsa Israel adik-adik. Tadi masih ingat nggak namanya siapa? Yang pertama Yizril Yang kedua yang perempuan namanya Loruhama Yang ketiga laki-laki yang paling kecil tadi gambarnya Namanya Loami Nah dari cerita tadi adik-adik terlihat kalau Bapak Hosea ini tetap taat adik-adik sama perintah Allah Allah juga mau menegur adik-adik kepada bangsa Israel Barang siapa yang tidak setia, maka akan diberikan hukuman. Nah adik-adik, Allah pengen begitu juga adik-adik kepada kita nih sebagai anak-anaknya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat adik-adik. Selalu menyembah Allah saja. Nah karena dia, gimana sih cara kita buat setia untuk untuk hidup setia kepada Allah gimana ya kak caranya Uish, ada banyak kok caranya itu kita bisa taat sama perintah Tuhan adik-adik denger dengaran nasihat papa mama papa bilang atau mama bilang makan dulu baru lanjutin lagi main gamenya jangan dibilang ntar dulu mah aku masih seru nih main gamenya loh udah jamnya makan loh nanti adik-adik sakit, jadi harus harus dengar-dengaran nasihat, dan harus langsung dilakukan ya adik-adik ya terus apa lagi kak? Hmm, harus rajin ikut apa nih sekarang? IHMPA adik-adik, walaupun online ya adik-adik gak apa-apa, karena melalui ibadah ini kita semakin dikuatkan adik-adik melalui firman Tuhan sama, rajin Rajin berdoa, siapa tadi pas bangun tidur langsung berdoa? Ih, keren tuh! Siapa tuh? Oh, Safir! Safir, keren banget! Langsung berdoa, keren, keren, keren. Nah, terus, apalagi ya, Kak? Wah, masih banyak deh, pokoknya semua cara yang baik sesuai dengan firman Tuhan dapat kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita. Setia adik-adik kepada Tuhan Allah. Nah adik-adik sekarang tanggal berapa ya? Ada yang tahu tanggal berapa? Tanggal 2 Mei. Dua Mei diperingati sebagai hari apa ya? Ada yang tahu nggak nih? dua hmm, Mei itu sebagai hari pendidikan nasional adik-adik hari ini benar banget. Nah kak. Kalau dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional, perbuatan setia apa sih Kang yang bisa kita lakuin sebagai anak-anak Tuhan? Wah, Hari Pendidikan Nasional berarti tentang pendidikan ya Adik-adik. Sebelum itu coba Kakak tanya ada yang tahu? Bapak Pendidikan Nasional Bangsa Indonesia. Ada yang tahu? Biasanya yang kelas 3 nih harusnya udah pada tahu nih. Bapak Ki Hajar Dewantara Adik-adik. Nah, gimana ya Kak tadi? lanjut lagi tadi perbuatan setia apa ya, kak, yang bisa kita lakuin rajin belajar jangan belajarnya pas kalau ada ulangan aja nih adik-adik baru mau uh uh langsung sibuk-sibuk nyari buku padahal bisa kita cicil belajarnya adik-adik terus apa lagi kak rajin mengerjakan tugas atau PR yang dikasih bu guru atau pak guru jangan suka ditunda-tunda adik-adik kerjain tugasnya ah masih lama kak dikumpulinnya minggu, dua minggu lagi loh jangan gitu adik-adik nanti makin menumpuk jadi harus langsung dikerjakan ya terus nih karena dia ada gambar ini gambar pertama ini gambar kedua gambar pertama ini apa nih lagi lagi apa ya Wah benar banget lagi nonton Film kartun Film kartun apa tuh? Wah benar film kartun Spongebob Squarepants Nah adik-adik Terus kalian ini satu lagi apa? Ini gambar Anak yang sedang Mengikuti ibadah Walaupun online adik-adik Nah adik-adik kalau sesuai tadi tentang firman Tuhan Perbuatan setia yang mana ya? Nonton dulu Atau ibadah dulu Padahal Spongebob kak jam 7 pagi kak Tapi IHMPA juga jam 7 pagi Aduh tapi aku pengen banget kak Lagi pengen banget nonton Spongebob Loh Sebagai anak Tuhan yang baik Kita harus Ikut ibadah IHMPA online dulu Adik-adik ya pintar Terus gambar lagi nih Yang ini gambar pertama Lagi ngapain Ada anak yang lagi main Game Game online. Yang ini satu lagi. Satu lagi gambar. Anak lagi belajar atau lagi sekolah online adik-adik. Nah adik-adik diantara dua gambar ini. Mana perbuatan yang bagus untuk setia. Untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah adik-adik. Yang ini ya. Oh bukan salah kan Adia. Iya bener salah. Harus yang... Ini adik-adik belajar atau sekolah online Yang baik ya adik-adik Kita tahu ya adik-adik dalam masa pandemi ini Pasti kita udah gak betah nikah di rumah doang Kita nggak bisa ketemu teman-teman kita Tapi itu semua untuk kesehatan kita adik-adik Lalu ada gambar terakhir nih karena dia Ini gambar pertama Ini gambar kedua Yang gambar pertama ini Ada sekumpulan orang yang banyak lagi lagi kumpul-kumpul nih sama temen-temennya terus satu lagi ada dua anak kecil pakai, apa nih yang kayak adik-adik pakai juga pakai masker yang mana yang baik ya adik-adik yang baik itu yang mana ayo iya bener yang ini adik-adik yang pakai masker adik-adik dan tidak berkerumun ya adik-adik kalau yang ini berkerumun terus juga gak pakai masker Wah, adik-adik, karena kita masih banyak virus di luar sana, jadi kita harus tetap menjaga jarak adik-adik. Pakai masker. Harus apa nih? Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, adik-adik. Terus, juga apalagi adik-adik harus jaga kesehatan. Jaga kesehatannya gimana, Kak? Minum susu, makan sayur. Siapa di sini yang masih suka tunda-tunda atau pilih-pilih makan sayur? Kalau mamanya enggak ngeliat, buang sedikit ah sayurnya. Ayo, nggak boleh ya, adik-adik. Pasti karena dia percaya, pasti di sini adik-adik pinter semua makan sayur-sayurnya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, bisa terus hidup setia ya dan taat akan firman Tuhan gimana kah taunya tentang firman Tuhan rajin baca Alkitab ya, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua amin selamat hari minggu adik-adik hari ini Kak Vivi mau ajak adik-adik kelas 1, 2, 3 untuk membuat aktivitas tadi karena dia sudah menjelaskan kan, kepada adik-adik mengenai Hosea yang mau hidup setia kepada Tuhan Allah nah kita mau buat nih hiasan pengingat untuk adik-adik seperti ini eh maaf <gif> seperti ini adik-adik nah cara membuatnya uh, sebelum membuatnya itu adik-adik harus menyiapkan kertas asturo kalau nggak ada adik-adik bisa menggunakan HVS atau karton ya terus adik-adik menyiapkan alat tulis seperti pensil terus penghapus terus siapkan Lemnya juga ya, kalau nggak ada lem bisa pakai double tip. Dan adik-adik siapkan juga guntingnya, hati-hati ya, nanti diminta bantuan orang tua ya. Nah, terus adik-adik siapkan pembolong kertas, kalau nggak ada pembolong kertas bisa menggunakan tadi gunting, terus nanti dibolongin, oke. Okay? Sama terakhir, adik-adik siapkan pita. Oh iya, Kak Vivi lupa satu lagi, yaitu siapkan origami ya. Nah, pertama untuk membuat hiasan pengingat yaitu adik-adik siapkan kertas asturo ini atau kertas vps yang adik-adik punya di rumah. Nah kalau sudah siapkan ini nanti adik-adik bisa lipat seperti ini. Nah nanti adik-adik ubah uh, dia jadi bulatan seperti ini adik-adik nih. Kafiridas siap tiga tiga ya nih. Kalau sudah buat kayak gini, nah kita buat mata, hidung, mulut dan rambut menggunakan origami. Nih, matanya kayak gini loh adik-adik. Nah, Kak Vivi sudah siapkan seperti ini nih, matanya dan mulutnya. Begitu juga dengan hidung dan rambutnya adik-adik. Ya nah, setelah adik-adik sudah membuat semua uh, mata, hidung, mulut, dan rambut, adik-adik tempelkan menggunakan lem ya, atau double tip. Nah, kalau sudah adik-adik juga siapkan kertas dan adik-adik tuliskan Aku mau hidup setia. Oke, jangan lupa ya. Adik-adik tulis. Setelah adik-adik tulis, adik-adik tempelkan deh di kertas asturo ini. Nah, setelah semuanya ditempel, adik-adik siapkan pembolong kertas ini. Lalu lubangi. Nih, lubangi di daerah dua sini ya, dua-duanya. Setelah itu siapkan pita dan dan gunting pitanya secukupnya, lalu ikat sehingga membentuk seperti ini. Nah, adik-adik bisa membuat sekreatif mungkin, mungkin ya. Nih, bisa nanti dikasih bintang, bentuk hati, dan segala macam. Nah, kalau adik-adik sudah membuat seperti ini, jangan lupa difoto dan dikirim ke grup WhatsApp Pak ya, KPA ya. Nah, nanti Kak Vivi dan Kak Nadia menanti hasil karya adik-adik. Nah Selamat hari Minggu adik-adik.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 kami seluruh pelayan Pakat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik layan maupun kakak-kak layan yang berulang tahun pada tanggal 26 April sampai 2 Mei. Tuhan Yesus memberkati usia adik-adik dan juga kakak-kakak. -kak. Porta PA yang kedua, adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah nih. Di kolom komentar di bawah ini ya, gimana tuh caranya kak? Nih contohnya,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 adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya hari ini adik-adik kita sudah bernyanyi kita sudah tadi apa juga memberikan persembahan ya nah adik-adik mari untuk mengakhiri ibadah ini kita bersatu dalam doa ya kita mau doa penutup mari adik-adik lipat tangan tutup mata tundukkan kepala kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu hari ini kami boleh belajar mengenai mengenai Bapak Hosea ya Tuhan Kiranya Tuhan mau memberkati kami Tuhan Supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat Anak-anak yang setia kepada Tuhan Melalui membaca Alkitab terus Tuhan Dan selalu mendengar-dengarkan nasihat kedua orang tua kami Dan juga kakak-kakak lain. Tuhan Yesus yang baik Sekarang kami ingin melanjutkan segala aktivitas kami berikutnya Kiranya Tuhan mau memberkati kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, biarkanlah ibadah kami ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat yang berasal daripada Tuhan boleh ada kepada kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya.